Halo sobat GP, free Thailand GP telah dimulai kali ini magma quest keluar sebagai tercepat di free 1 Thailand GP dan tampak dari Fabio Hotaro telah menguntit magma quest di hutan kedua disusul oleh pembalap dari Ducati sekaligus pemenang motegi kemarin yaitu Jack Miller 46. Dan disusul kemudian oleh Alex Swink dan pembalap Suzuki, tapi sini ada mulai yang aneh dari pintu pegangannya sekaligus melambang gelar dari tepi utara. Anehnya, di sisi pedok saat ketik-ketik terakhir mulai pada ingin menguntit atau mengambil subscribe dari pembalap luk di 46 yaitu Luka Maring sekaligus sahabatnya kemungkinan Beko mengalami kesulitan dan sendirilah pembalap putra atas yaitu Mark Marquez dengan 1 menit 30 detik disesuaikan oleh dua Fabio Taro 1 menit 30 detik baik dari yang terkendah sampai ke atas lagi atau ke atas tepi